Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC channel pada video kali ini saya masih menggunakan STB Bila 860 h yang akan saya flash lagi dengan menggunakan firmware new normal ya teman-teman bagi yang baru pertama kali flashing STB ini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 pertama kita akan jalankan USB burning toolnya kemudian kita hubungkan STB-nya dengan laptop atau PC kemudian tekan dan tahan tombol powernya dan masukkan kabel USB mil to mil ke USB 2 di STB kemudian lepas tombol powernya dan bila sudah terhubung nanti di UBT akan terdeteksi connect success dan di sini UBT berfungsi untuk mendeteksi saja ya teman-teman Next, kita akan mulai flash STB CTEB 860H. Kita jalankan flash tool untuk STB versi 1 maupun di versi 2 dengan cara klik kanan dan pilih run as administrator. Dan otomatis flashing berjalan. Cukup simpel dan praktis sekali ya teman-teman. Cukup satu kali klik STB langsung terflash. silahkan ditunggu sampai selesai karena proses flashing-nya memerlukan waktu yang lumayan lama. Dan untuk proses flashing ini sendiri berjalan sekitar 25 sampai 30 menitan ya teman-teman. Dan nanti apabila proses flashingnya selesai di flasher toolnya akan tertutup sendiri atau akan menutup sendiri. Saya skip saja videonya agar durasinya tidak terlalu panjang. setelah proses flashing selesai kita akan hubungkan STB dengan TV atau monitor dan ini tampilan awalnya ya teman-teman aplikasinya sangat banyak sekali tapi aplikasi-aplikasinya banyak yang sudah tidak support juga untuk mengakalinya teman-teman uninstall saja untuk aplikasi-aplikasi yang tidak support tadi kita ke tahap selanjutnya kita akan setting WiFi-nya terlebih dahulu, dengan cara masuk di menu Setting dan pilih WiFi kita. Kemudian, kita akan setting resolusinya, masih di menu Setting. Dan pilih display, kemudian pilih resolusinya. dan inilah tampilannya setelah aplikasi-aplikasi yang sudah tidak support tadi di uninstall dan kemudian kita install kembali aplikasi-aplikasi yang masih support dan untuk aplikasi-aplikasi yang saya tambahkan antara lain aplikasi backup Duta film perfect player SPOTV, Smart YouTube sistem app remover TVMate wii tv yasin tv dan youtube ya teman-teman oke teman-teman kita coba jalankan aplikasi-aplikasi setelah kita tambahkan aplikasi-aplikasi baru tadi untuk aplikasi aptoy tv masih bisa dibuka dan stabil di STB b860h untuk browsernya bisa berjalan dan stabil ini saya coba masuk di YouTube melalui browser ringan dan stabil, ya, teman-teman. Ini tampilan disk infonya, masih ada ruang kosong dan teman-teman bisa tambahkan aplikasi-aplikasi lainnya sendiri. Kemudian saya coba lagi buka duta film, masih bisa dibuka dan tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. untuk aplikasi es explorer lanjai ya teman-teman apabila teman-teman hubungkan flash disk atau SD card nanti akan terbaca di sini selanjutnya akan saya buka playstore nya tapi teman-teman setting terlebih dahulu untuk micro g servicenya dan kita onkan kan tiga settingan ini ya teman-teman selanjutnya kita akan coba lagi buka playstore nya setelah kita setting Micro G nya tadi dan kita login terlebih dahulu dengan akun kita dan inilah tampilannya Untuk langkah selanjutnya, kita matikan update otomatisnya, dengan cara klik di menu setting, lalu klik auto update APPS, dan pilih download auto update APPS. di aplikasi SPO TV stabil dan lancar. Ini banyak sekali siarannya ya teman-teman, baik TV lokal maupun TV luarnya. Kemudian, kita akan buka lagi Smart YouTube Next Stabil dan Lancar. Selanjutnya, saya akan jalankan lagi aplikasi Sistem App Remover bisa terbuka dan untuk APK ini berfungsi untuk menghapus aplikasi sistem yang tidak bisa terhapus ya teman-teman. Di aplikasi TV Meet ini adalah aplikasi untuk nonton TV. Banyak sekali siarannya. kemudian saya coba lagi jalankan aplikasi video.com masih bisa jalan dan stabil Selanjutnya saya buka lagi di aplikasi WTV iPlick atau WTV, bisa berjalan dan stabil. Dan bagi yang suka film, aplikasi ini sangat bagus sekali. Next, di aplikasi Yasin TV, lancar dan stabil. Bagi teman-teman yang suka bola, aplikasi ini bisa menjadi salah satu solusinya. Semua aplikasi-aplikasi masih bisa berjalan dan stabil dan tidak ada aplikasi-aplikasi yang force close ya teman-teman. Walaupun di firmware lama Untuk aplikasi-aplikasi lainnya, silahkan dicoba masing-masing. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan flash STB-nya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.